harus gimana kita Gang? oh kita akan masuk ke fisikal dulu nanggung nanggung nanggung nanggung nanggung nanggung harus gimana kita gang. Oh kita akan masuk ke physical dulu wah gua telat anjir gila gila, gila. sumpah bro heb kuat ini orang, -orang. selesai download gua yang bener lah yang lapor siapa yang lapor coba coba jelasin pilot dua teman, teman, teman. di weapon itu mayatnya dari ya tadi ada gue lihat si masuk ke sana dua orang ya. yang warna apa tuh bro? ini Harley Quinn ini, iya? Ya, so, goblok fitnah okay. fitnah. Fitna. curiga, oh iya hmm. yeah, yeah. curiga bisa menjadi fitnah bro. <laughs> Jadi gimana nih? Skip ya skip. Eh dulu, Bang. Soalnya nggak kelihatan orang-orangnya. No, no, no, skip skip. Yang penting ada ako skip skip. Buaya skip buaya. Ya udah skip skip. Eh ini Madari, Madara ini, we. Madara apa? Madara. Itu. Madara mau perang dulu atau gimana ya? mau. perang. <laughs> perang Bus dulu kayaknya. Pakai jurus Susanoo, oh, Bang. <laughs> bang mau banget nih. <laughs> Enggak boleh. Pakai jurus Susanoo. Lo Madara, di mana Madara? Madara di sini, sini Madara ada. Detik lama, cu, begini kita kembali ke guys. dalam menung. ke nah, store itu Kita akan download bill. Suara, suara ada yang kosong ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, tunggu ya, lagi Loh, Kita 2. 2A. aja dulu. Lah. Kita kaw dua buang sampah. Ini. Kira -kira Cuk, ada mantik. Cuk, Dimana? Dimana tu? di, tu. di an... mana? Di mana? Di Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di lupa gua pas masuk ada mayat oke, oke, sana, admin, mayat sana. Elas, elas. di mp3 siapa apa namanya lupa saya oh. mayatnya di mana sih mp3 si dekat o2 mayatnya sana di, berarti ping di mana sama buaya sama buaya. lagi oh ya. lagi oh, ya. Nah, dalam 4000 jadi gimana ini Buat gua aku okay. coklat. Skip. Aku coklat coklat ya, coklat aku coklat sama buaya bang coklat tak. ya bebas okay. aku. tadi <laughs> <lagi> <laughs> coklat <tuk> <tuk> ada yang misinya belum selesai enggak ini mau, mau bentar lagi nih <tuk> <tuk> belum gue mau upload Warna? udah Warna? ini satu kali lagi coklat kan tadi habis download sekarang mau upload satu lagi tinggal upload di <tuk> gue ikutin coklat ya Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, sama buaya Coklat ya, buaya, sih ke masalah Bang buaya, Coklat buaya, gua gua coklat coklat buaya, buaya, buaya, Eh ini ini buaya, buaya, gimana sih buaya, buaya, buaya, buaya, aku buaya, pot coklat pokoknya alasannya Anak, nah, saya iya, iya, iya. oh. tadi lihat di sini. Tadi berdua lewat, cepat jatuh jatuh lagi. Jatuh lagi. Cuma gitu doang. Cuma itu jatuh. doang. Jatuh jatuh. Tapi aku Anjir, bukan cu. gimana gimana gimana siapa nah, sekarang buaya sama warna buaya nama buaya sama serano apa tuh serano aku aku lagi ini di tv cok eh pacar intan bang serano sama pacar intan gua curiga tuh bang belum aku. aku aku belum ada bukti soal ini dia nggak ada kemana mana mana kan ada orang belum aku aku belum aluminium bukti aku skip aku Kalau bilang yuk, DC. Oke, okay. oke. Yang memang. bahkan kata seap anjir susahnya lagi nih anjir hijau hijau hijau hijau bukti bukti Soal, soalnya gue dari admin naik ke kafetarian ke iyalah hijau kewipan gue lihat hijau hijau jalan lewat aku dari kafetarian bisa juga saya periportkan gue dari admin Bang gue ketemu mainnya dari ini Bipang. Wah, well, di sana enggak ada mayat, Bang. Siapa tuh yang ngomong? Hijau apa merah yang ngomong tuh? Saya lagi nge bensin Bang. Bang, kok dia, Bang? Merah gimana, bang. Saya lagi inbengs, isi bensin di Dari toret, ya? yeah, di toilet ya? Iya, di stopet di bensin saya sana. ini kita harus cepat ini soalnya kalau satu dari Cibomus masih hijau. gimana hijau? gimana bang? ayolah hijau aja benerin o ada mayat sepak. Mair, padahal dari yang dua. Aku ke atas. Buaya ke bawah. Buaya kan dah mati. mati dia ya, cu. Buaya nah, kan mati di sama, ayah, man, Siapa yang twin hijau? uma hijau hijau fix kan cuy cier gua anco ada tipu, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, mati pertama kasih pertama siping siping ini itu anjir matanya sepi si ping soalnya jelas-jelas hijau jelas, jelas, di depan lagi ngoncret hitam itu beri kasih tahu anjir mungkin dia itu kali.